Kita ngopi di Super Cafe. Kopi desa rasa kafe. Kopi apa namanya itu? Oke. Sumatera Mainbling. Sumatera Mainbling. Jenisnya Pak Arabiga atau Arabika? Kita pakai Arabika. <tuh> Di mix kayak vanilla. Terus, ini alatnya buat apa nih? Ya, jadi Masih itu ber berdua kok. Oke, langsung aja biar gimana, biar ampasnya. Kalau jangan dur, ya? ampasnya biar... biar gak sering. Nah, lagi mantul brokai, malah justru ampasnya yang bikin mantep. Ya, acara yang ngomong sama ngopi lagi, malas keluar. Kopi yang kopiannya kopi, hanya, kopi desor rasa kafe <tuk> kopi lampung apa? Sumatera Mandling Sumatera Mandling apa nih kak? Kacang pasir heh ini ya iyo. kopi Sumatera Mandling baru loh beling oke <Marah. tuk> lampung, kurang, Kejauh, nanti. lampung buruk, ya kurang karamelnya ya kecap mandi mandu kurang alot Ayo, pelis. Ayo masih panas lagu ya.